Halo sahabat Almas Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendownload file grade yang teman-teman sudah dapatkan ketika sudah berhasil mengerjakan seluruh knowledge check teman-teman di AWS Academy. Teman-teman perlu mengklik tombol student login, kemudian mengisi username dan password, username ini email, lalu klik tombol login. Setelah teman-teman berhasil login, teman-teman akan mendapatkan dashboard seperti ini. Di sini untuk AKM kita bisa klik di sini, kemudian pilih menu grade. Ini adalah knowledge check, ada 16 knowledge check yang teman-teman perlu kerjakan. Ketika sudah selesai, di sini ada skornya dan juga totalnya. Nah, Yang perlu teman-teman kumpulkan adalah file grade-nya. Jadi teman-teman klik tombol print grade ini. Nanti akan menghasilkan PDF seperti ini. Teman-teman bisa klik save. Seperti ini, penamaannya silahkan diganti menjadi NRP nama, kemudian di-save. Setelah itu, teman-teman perlu upload file PDF tersebut ke drive yang sudah kita tentukan. Semoga berhasil, teman-teman. Terima kasih.